Lagi dengan Loren Genar. Loren berada di sini lagi guys. Berada di Longstorek Kalimati ya, kawasan waduk Kalimati guys. Loren berada di sini untuk melakukan syuting tantangan memutar spidol part 2 ya. Adakah di sini nanti yang menerima tantangan Loren? Dan jika ada nanti yang berhasil menerima tantangan Loren untuk memutar spidol maka akan Loren berikan uang Senilai seratus ribu Oke okay? Agar tidak penasaran Gimana nanti Ikuti terus Perjalanan Loren Untuk mencari Peserta-peserta Yang mau menerima Tantangan Memutar spidol Oke okay? Let's go. tantangan memutar petidol ini dia harus membuat trailer keberatan kakaknya bermain petidol dengan saya. Jadi nanti permainannya beratel saya akan jadi gangguan release 100. Mana mau? Lalu boleh tahu dengan kakak siapa? Kakak. Kakak Kakak Pak Bapa. Ya, kalau tahu Kakak satuannya Kakak siapa? Kakak Laura ya. Dari sekitar sini saya ya rumahnya ya? Iya e, Kayak gini gitu ya, nanti disini <tuk> Jalan-nya, menutup sidolnya Ya, tolong membentuknya tangan-tangan ya Kemudian berada di atas, ya Nah, kita juga mempunyai kakaknya di bawahnya itu Kalau anda tidak tahu, nanti ya pasok-kakaknya sampai ke Uh, putar misalnya, selain dengan teman dan saya, oke? Okay. Satu, dua, tiga, putar! Ah, oh, you're so funny! ayo <laughs> oh, ya. ayo putar ya! Oh, ya, ya, ya. solusinya, gimana caranya aku bilang sampai di bawah. <Auto Arabic> ayo putar oh, oh. eh, <labs> barangkali ada ide untuk mengeluarkan kita permainan permainannya gimana caranya bisa sampai bawah satu dua tiga putar lagi putar <sedan> <root> <Butter> lagi anjor <humanos>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 Mora ya, cari sini aja rombongan. Jauh ya, sepanjang sini ya. Jauh banget cari sepanjang guys, jauh-jauh ke Mojokerto. Lima kami sudah hadir di oh, wilayah Mojokerto. Ini kalau yang mau mutar kijol saya kasihkan. Contohnya untuk mutar kijol ya, mungkin ya tolong beri kami saya tidak berhasil saya berikan kan benar berada di atas dan bisa dan kalau sedangkan itu kembali -kembali ke atas lagi bentar, saya kasihkan contoh oke satu, dua, tiga kan bawah kalau sudah bawah, naikkan ya. ke atas lagi satu, dua, tiga, bentar gimana? oke, siap Pak apa iya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah, terima kasih sudah uh, bergabung di channelnya Lara Jurat. Dan juga maaf sudah mendapatkan pantauan Ibu. Oke, dadah. para acá kayak gimana ayo satu dua Tantu, ya ya <tihan> yeah. Tantu, ya ya ya ya ya ya hahaha pertama empat ini nah, okay. kakak -kakak ya. jurnal itu oke untuk partisannya Anda gagal mendapatkan buat saat itu ya. Oke, terima kasih Kak. Nur Animat tadi ya.